Apa ya, bawa barang pindahan sendiri kayak gini Mana sendirian lagi Gak ada yang bisa nolongin ya Lagi pindahan ya mas? Uh, iya Kok sendirian, temennya mana? Oh iya lupa, bukan selebgram ya mas? Oh iya, istrinya mana? Boro-boro punya teman istri aja gak ada kan? Gini lama mas, saya lagi pindahan Sendirian gak ada temennya ini Boleh minta tolong gak masukin ke rumah? Hah? Gue mah kaum elit ya mas? Gak cocok ngangkat-ngangkat barang kayak gini Palingan juga ini barang hasil ngutang kan? boro baru, baru suruh pindahin barang, gue mau shopping, Mas. Itu ke Grand Indonesia pakai jet pribadi. Hubungannya apa shopping sama saya bantu, uh, minta bantu pindahin kayak gini? Halo, udah ribet ngomong sama konfa kayak lo. Habisnya ngutang, banyak atraksi Grand gengsi. sih. Ya udahlah, duluan ya, Mas. Saya shopping dulu. Bye. Baru-baru baru pindah rumah, udah ketemu tetangga kayak gini. Uh, ah, duluan. Minta tolong, minta tolong yang fav aja deh. Iya lu Eh iya. Kamu kamu lagi kosong gak ya? Boleh minta tolong kalau kosong. tolong apaan? Nah jadi gini, aku kan barusan pindahan ke rumah yang lebih kecil. Rumahku yang lebih lama, yang lebih besar itu kan aku, aku sumbangin. Kalau kamu kosong, aku boleh minta tolong bantuanmu bantu aku pindahan rumah gak? Soalnya baru kamu doang yang tahu. Aku nggak ngasih tahu yang lain-lain. Hih -lain. soal pindah orangnya banyak. Gue yang repot. Ayo oh, ayolah. Kan, kalau aku kasih tayang lain, aku cuman kemana lagi, Mbak. tolong ya. Teman seperjuangan sendiri loh. Iya, iya, iya. tapi bentar lagi. Oke okay, deh, siap. Ya, makasih banyak ya. Oke, okay, pacot. Halo, nama aku Juliansa. Jadi, karena aku suka dunia peran dan ingin jadi artis, makanya aku dan tim membuat sitkom seperti ini. Ini episode pertama kita loh. Kalau kalian suka dengan situng kami, jangan lupa subscribe dan follow IG kami masing-masing ya Agar kami semangat buat konten untuk kalian <trihat> Udah kan?